Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Kegiatan hari ini kita melipari, Mas Bro. Nah, begini cara melipari, cara tidak bisa dicuci. Nah, kalau nggak kita itu bisa Kalau nggak ditali semuanya badan jamur Udah berapa hari pak? Kalau ini gitu, kemarin lah hari apa itu hujan terus Sama angin pening Sama angin tornado pak ya, ya, ya. <laughs> Ini udah habis modal banyak pak <laughs> Untuk ingetin sadinya Ini aduh ini berapa hektar pak, padi pak? Nah ya, kurang lebihnya satu, -satu lah. Wah Tapi banyak banget Aduh, ya. Waduh ya pusing ya pak ya. Beribu. Totalnya pak. Yang kerja orang sembilan. Bapak ini adalah seorang hmm. yang orang kreatif. 9. Orangnya telaten. Berhenti mana lagi pak? Kalau di, ya. kita nggak tadinya besoknya. Ditambah lagi harganya pak ya, kalau hujan terus. Aduh, hancur pak. ibunya <laughs> ketawa. Cuman tiga turun lagi pak. Waduh. Mau oh, dapat apa ini pak? Ya mungkin dapat gabah pak ya. Ya, beginilah suasana ah. Tahun ini pasti apalah Ikan ditanam, ambruk. Ini kayaknya ini ya Pak Impari 32 Pak ya Yang ini batangnya kan udah agak lemes Yang ini nih Ditambah ini ya Pak ya, kontur tanahnya itu Ketau, lembek kebukan. Ya, ya tanahnya juga dalam Sawah, dalam juga Mungkin kalau sawah yang ada darat enggak apa ya? Yang ada di darat. Ya. Tapi mastiin yang di bawah. Tuh, lihat. Kualitas ini bagus bener Tahu itu teman saya itu berapa hektar tuh yang ambruk tuh? Berapa hektar, Mas? Yang ambruk, Mas? Kurang lebih tuh parah lagi tuh. Satu hektarlah. Waduh. Ya bagus bisa pinjemin modal pak. Padi, ya nanti pak. tak kasih pinjem modal pijemin ya. Padi, yang punya modal pinjemin pak. Insya Allah nanti ya. Ya sekarang lagi ya kita harus lima ribu lah pak. Waduh lima ribu rupiah apa lima, lima juta pak? <laughs> Aduh ya Allah. Tu yang pojok itu ya juga iya ambruk semua tuh. Wah, punya ibu itu juga amruk Sungguh Lihat saudaraku Kepriwiar PAM Kalau udah rubuh kayak gini 50% hilang Ya kan Pak ya, kalau tadi udah roboh otomatis 50% hilang. Kalau tidak ditali ya malah tambah parah. Capek Pak ya? Lumayan, lumayan. Ya yang yang sabar Pak. Ujian Iya. ujian kesabaran maksudnya. <tum> Ada itu udah mendung lagi. Sebentar lagi mau turun hujan. Kita melihat cara menali padi. empat batang jati empat rumput lalu dirapatkan lalu ditali supaya kenceng berdirinya <guluh> bapaknya tetap semangat Oke, okay, sedikit ulasan soal padi roboh. Majulah terus, petani Indonesia merdeka. <laughs> Oke, okay, kita akan kerja lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.